Baik, bagaimana kabarnya, Bu Yani? Alhamdulillah, baik, Pak Wes. Ini saya mau tanya, ini, emak-emak, ini kan kata pemerintah 2023 ini masa resesi. Nah, masa resesi artinya ekonomi sulit. Nah, apakah yang dirasakan oleh Bu Yani selama awal-awal 2023 ini? Kalau saya ya, sebagai ibu rumah tangga itu kerasa banget, bang Bes, Terutama ya, saya kebutuhan pokok itu apa? Mahal-mahal sekarang, bisa mahal-mahal tidak ada duitnya. Mahal terus ya, duit juga langka. Tuh, saya hmm. beras ya, beras kan kayak Masih. yang biasa. Kita beli itu biasanya ada harga tujuh ribu. Hmm. Sekarang itu udah nggak ada. Udah itu udah gak ada. Udah gak ada, jarang. Hmm. Sekarang ada harga yang per liternya delapan setengah, sembilan ribu. Itu, itu yang paling murah, itu. Paling murah. Tuh. Saya jarang ngemuin yang tujuh ribu. Sedangkan apa? Kita kan buat sehari-hari. Hmm. Terus sekarang cabe, cabe udah mahal. Biasanya lima ribu ya. Masih. Cukup dah buat dua hari. Sekarang enggak. Waduh, gitu. cabai. Hmm. cabe misalnya kita beli lima ribu gitu ya, itu buat hari itu aja udah. Bawang sama mahal ya? Mahal, udah naik semua. Pokoknya biasa kan kita beli tiga uh, ribu masih bisa gitu ya. Hmm. Sekarang rata-rata udah dibungkusin tuh lima ribu. Hmm. Waduh, terus anak-anak masih sekolah juga? Nah itu anak ayah, anak saya kan yang masih sekolah tiga yang kuliah satu yang SMP 1, sama yang SD 1. nah ini apalagi kalau yang kuliah udah sekolah yang kuliah kan kuliahnya di Jakarta nah itu paling dikit kita ngasih duit lima puluh ribu aja udah saya mikir gitu kasihan gitu ntar kan biaya makan di sono aja dia sehari iya sehari kan pulangnya kan sampai malam beh paling dikit itu paling dikit buat itu saya ngasih duit lima puluh ribu kadang seratus ribu buat dia belum bayar kos-kosannya sekarang udah nggak kos alhamdulillah kemarin udah nggak kos ibaratnya kan udah mau semester terakhir nih jadi tinggal rumah Iya jadi dia pulang hari naik kereta KRL hmm. ke kampusnya jadi kan kalau kita masih duit 50.000 itu kayaknya melang saya soalnya kan di sana itu ya di Jakarta itu nggak uh, ada tuh ibaratnya di sekitaran dia ya yang masih padang masih lima belas ribu rata-rata dua -rata puluh gitu makanya kalau ngasih duit segitu uh, apa teh suruh prihatin banget wajannya gitu bah <laughs> kadang udah saya bawain nasi dari rumah ah uh. tadi soalnya tinggal beli launya gitu berarti semua barang-barang mahal dirasakan ya mah aduh. hampir apa ya makanan aja ya pampres ya yang biasa kan saya ngewarung hmm. saya ya kalau oh, buka warung juga di rumah ya, itu yang biasa 500 rupiah jajanan anaknya sekarang udah 1000 Tuh. Hmm, naik juga, ya, itu kemasannya masih sama paling cuma nambah dikit gitu gak kayak makanan-makanan ringan itu yang dulunya cuma 500 rupiah. 1000 sekarang udah 1000 nah yang <tuh> yang 1000 itu sekarang 1500 naik ya, hampir rata-rata Oh, terus daya beli di sekitar warung itu bagaimana? Masih lancar nggak dia belanjanya kayak dulu-dulu? Daya beli berkurang karena mereka juga kan pemasukan berkurang juga. Itu karena ibaratnya hmm. ya nggak tahu ya ibaratnya makin kesini makin susah kalau kata saya. Apa, apa sih daya belinya juga? apa masyarakat ya paling belinya itu yang bahan-bahan pokok aja pokok ya iya paling aku tuh kayak Mie hmm. tuh mereka tuh lebih banyak Mie aja yang dulu biasa saya ngeteng 3000 iya iya sekarang udah tiga setengah modalnya iya udah hampir 3000 modalnya hmm 2800 berapa kan kalau jual 3000 kita tipis banget ibu tahu nggak ah oh kenapa barang-barang mahal, padahal negara kita negara kaya raya. Kalau yang yang saya... nggak bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, Tahu. Tahu. Nah, kan, kayak zamannya Pak Soeharto dulu ya, hmm. ibaratnya kita kan uh, itu, beras itu murah dulu, Bang Bes. Iya. Beras 4.000, paling mahal juga 5.000, tapi jarang dulu, paling anu ke 3.000, 4.000. Tuh. Hmm. Pokoknya, Ibaratnya bocah kayak anak ya, kalau sekolah itu bawa duit. Ibaratnya lima ribu aja udah, udah banyak, itu kalau sekarang itu lima ribu, kayak lima puluh ribu, kayak lima puluh ribu, kayak lima ribu gitu. Mm -hmm. Karena ya itu mahal di di apa ya, biaya hidupnya gitu. ya, kalau zaman dulu. Saya tuh sehari, ya, kalau ngeluarin uang nih, ya buat buat makan hmm. aja. sama bocah sekolah nih ya, yang SD si Kopik nih, yang SD itu uh, sekitar lima belas dua tuh sama makan itu. Iya, yeah, iya, yeah. kadang kan saya kadu, suka masak, masak sendiri, masih mending tuh, eh, uh, paling dua belas ribu, ongkos tuh yang SD. Uh, makan bos sendiri, itu. Hmm. Kalau enggak, kadang kan ntar saya beli, misalkan beli nasi kuning dulu yang lima ribu. Sekarang nasi kuning udah enam ribu, nasi uduk sama enam ribu. Semua mahal-mahal ya? Iya, udah naik semua, terus gorengan juga sama. Iya, iya, itu ini karena terjadi inflasi. Kalau saya melihat itu, inflasi namanya jadi harga ma apaan nilai mata uang kita itu terus melemah kayak zaman Pak Harto itu, pernah satu rupiah itu ulangi satu dolar itu lima rupiah naik jadi seribu sampai dua ribu rupiah per satu dolar. Nah sekarang sudah lima belas Tinggi banget. Ya. Nah padahal kita negara yang kaya subur. Ya kenapa begitu sih bang mis? Karena sumber daya alam kita belum dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah kita. Masih banyak dikelola oleh investor asing. Ya. Nah seandainya pemerintah kita ini mengelola dengan baik sumber daya alam kita maka uang rupiah kita ini ya bisa seimbang dengan dolar bisa seimbang dengan dolar maka kita butuh pemimpin yang yang bisa agar sumber daya kita dikelola dengan baik dan benar karena kalau sumber daya kita dikelola dengan baik dan benar sahamnya adalah milik Indonesia ya akan barang jadi yang diekspor maka nilai mata uang rupiah akan kuat nah pasti barang-barang ya akan murah dengan sendirinya tidak pasti karena kita tergantung dengan asing iya orang saya sehari aja nih ya, pak Bies, ya, megang duit seratus ribu itu bentaran bang eh, iya makan makan aja saya paling dikit itu ya lima ribu hmm. buat beli sayuran sama beras gitu ya itu lima puluh ribuan lah Pak, iya. paling dikit saya itu seratus ribu aja sehari itu pasti itu udah pasti keluar kadang-kadang sampai pegong gitu eh seratus iya, gitu. iya. lima kadang kita kan gak mungkin loh makan asam terus makan kangkung terus hmm. pengen yang ada gisinya dikit kan pengen ada iya. yang makan bervariasi yang dikit lah apalah dikit jadi sebenarnya itu bukan barang-barang yang uh, mahal harga semua sebenarnya tidak begitu tapi kan mahal itu nak berarti kan naik iya artinya karena nilai mata uang kita lemah itu, karena sering impor barang, ini beras juga impor apa semua banyak diimpor barang-barang. Nah ini akhirnya semakin mahal. Oh gitu. Ya kenapa mahal? Karena terjadinya kolimahan uh, nilai mata uang dari dari rupiah ke dolar. Gitu? Iya dari rupiah ke dolar. Coba barang-barang kita itu tidak tergantung eh, impor, tapi kita siapkan dalam negeri ya seperti beras, jangan diimpor iya harusnya emang itu garam kita... jangan diimpor sumber daya alam kita seperti omas, oh, boksit, nikel hmm. ini harusnya itu diekspornya barang jadi nah kalau itu terjadi bisa jadi satu dolar itu sama dengan 2.000 rupiah Bukan sekarang 15 makanya se sekarang naik karena inflasi terus bisa jatuh ya. nah itulah kita rakyat Indonesia ini ya harus terbuka pikiran kita untuk oh, ya bagaimana pemimpin kita di depan itu kuat dan berani mengelola sumber daya alam kita dengan baik dan benar untuk setandar Indonesia saya berharap banget ya sama yang pemimpin yang nanti akan memimpin gitu ya pada biar bisa itu kayak zamannya Pak Harto gitu masalah ekonomi kan ya. apa -apa itu yang punya cita-cita yang begitu ya apa Prabowo yang lain belum saya lihat makanya Panggbes kayak nambah-nambah ya. Nah sekarang tiga tanya apa setelah semua lusuh ini saya lihat apa ini? Iya alhamdulillah ya karena kan ibaratnya buat nambahin pemasukan keluarga selain dari warung aja gitu ya, nah, ya. ini saya apa sekarang jualan herbal ibaratnya. Oh. Herbal. ini, aja ini herbal ini. Ya ini kan Nutraherb nih, ini mau pil uh, atau pil ajaib. Ini uh, buat semacam semua keluhan penyakit, Bang, Guys. Itu menyembuhkan selamanya atau sesaat? Ini. Ini kan nutrisi buat sel dan sarap ya. Hmm. Jadi jadi dia itu memperbaiki sel dan sarap yang rusak. Oh. Badan kita. Orang kita. Gitu. Ini jadi buat keluhan macam-macam ada kolesterol, asam urat, darah tinggi, hmm. stroke. Alhamdulillah, Bang Bes. Banyak yang tertolong ini ya. Iya, udah banyak yang terbantu dengan adanya Nutraherb ini. Kayak kayak kambung, penyakit apa saja tadi itu? Stroke, saraf kejepit, asam urat, kolesterol, darah tinggi. Pokoknya jadi ini ada 26 komponen dari di sini. Jadi ada namanya Nutraherb ada kandungannya itu ada kurma ajwa, jam-jam, sipres. Oh, banyak-banyak lah. Ya. Ini, ini sudah terbukti belum anunya ini? Herba. Alhamdulillah. Banyak alhamdulillah. tertolong alhamdulillah. ya? Awalnya kan saya, ini kakak saya stroke. Hmm. Nah, saya kasih ini. Sudah berapa lama ini, eh, bisnis ini? Saya udah hampir satu tahun. Banyak tertolong ya, alhamdulillah. Sakit ya. Kemarin Pak Andri, kemarin. Pak Andri yang pemborong LBS. Kapan? Kambungnya, Lambungnya itu dari 2016 penyakit lambung. Hmm, sekarang ada lambung nggak? Masih dia kemarin. Berarti sekitaran 7 tahun saya hmm. aja yang punya penyakit lambung gua. Dia udah ini. Iya, kemarin kita itu apa terapi pakai Nutraherb sama ini kopi, kopi kesehatan. Pengaruh enggak? Pengaruhlah, perlilah. Nih kan pakai ini dua Pak Andri, habis itu pakai ini minumnya setengah-setengah ini kan buat kopi kesehatan. Dia ada hmm. buat kesehatan uh, ini apa ginjal jantung paru-paru pankreas limpa. Nah, ada, lima organ penting. ada yang mau beli ini penonton itu sih. Ada yang mau beli mau hubungi siapa? Ini bisa menghubungi saya Ibu Yani Kartika. Nomor Iya nya berapa? 0813 3611 Coba ditulis di sini ya biar iya. orang lihat. Jadi ini buat uh, semua keluhan penyakit juga Pak di sini kayak orang diabetes nih yang hmm. ibaratnya nomornya berapa? 0813 0813 1606 1606 3611, 3611 3611 11 Oke okay. jadi kalau ada yang mau beli itu barang hubungi Bu Yani dengan nomor yeah. ini ya. Iya. Yeah. Alhamdulillah, Wes dari sini saya bisa terbantu uh, ekonomi saya. Ekonomi yang terbantu. Ya, di samping kita berbagi sehat, berbagi uh, kita kan di ini uh, prinsipnya tiga S, Wes. Jadi silaturahmi, sedek, eh, sosialisasi sama sedekah. Jadi hmm. kadang kalau kita melihat orang sakit, kita kita kasih aja. Jadi kan mereka merasakan tuh manfaatnya. Hmm. Entar dengan sendirinya kalau dia di badannya enak otomatis kan mereka juga ntar uh, ngubungin oh coba bu gitu alhamdulillah banyak yang terbantu sekarang pakai hmm. ini pakai nutra sama kodigo sebenarnya banyak sih produknya, cuman saya lebih best uh, bestsellernya ini Betul. sedih nggak ekonomi anu sulit suli sekarang sedih gak? sedih lah tadinya saya ibaratnya kan bisa kalau murah mah kita ibaratnya bisa buat nyimpan yang lain kebutuhan yang lain, jadi sekarang mah jadi kayak apa-apa itu, udah buat perut aja gitu baik, itu gitu inilah kawan, ya situasi ekonomi kita inilah curhatan emak-emak mungkin banyak ya. juga ya, banyak juga Bapak di daerah bisnis. lain yang kondisinya sama ya semoga ke depan ekonomi tambah kuat kawan dengan pemimpin yang tepat untuk mau apa, untuk Uh, memimpin bangsa kita yang besar ini, yang kaya ini, dan bagi yang ingin herbal dengan penyakit-penyakit yang ada, nah ini ada silahkan hubungi nomor ya Bunda Yani. Mantap. Oke, okay. terima kasih kawan, sampai ketemu di curhatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.